Pulau Nusanyaran iya sama anak derita. Di desa 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat tanpa nonotahli, lalu nonopopo sing diudang masyarakat itu pulau. Pulau itu angker teko tepat jam setengah tujuh. Di kue wong wong mesti teko jam itu kurang seperpap. itu biasa, gie-gie kuno dijemus mesti terlambat. Yai di desa saya itu tiga, rata-rata di ada terlambat. Pas pulau itu teko awal terus sampai tiga kali. Ngomongnya sesuai sungkan, maksudnya kalah di sisi egois banget. Sesuai tiang-tiang kantor, pora tersinggung ke jinan teko awal rona kanjaknya. Di agama zaman akhirnya nanti dia kalah. Baik tiket bis. baik tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam, awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama, saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian tuh awam, tapi awam yang kriminal. Coba kalau rusak agama sama terlambat sampai seperempat jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampeyan. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bisa pakai ke Jakarta. Setengah selapas itu harus dikongi lasung. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat lasem, Misalnya berangkatnya jam empat setengah empat sudah di agen. Beli pesawat, check-in sebelum satu jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampaian sejam sa sebelumnya seantri subuh so. lo kalau sampean awam-awam total tidak tersinggung BLT terlambat, tiket bus terlambat, pesawat terlambat oke agama juga apa? ter, ini tidak ini, ini kriminal itu bersadar berarti aturannya agama kalau ada aturan Cino Cino di aturan tiket nak terlambat hangus gue wakti misalnya pengirang ngandani ibadah hangus karena terlambat apa mama bua mumin murah murem murem saya ngutuk wanita terang waktu dirah pokai saya gigi sekali tapi itu sih tok pangeran jokalah ber tingkat bis Yusiku tok supaya ilmu nih seorang so ngelang ngelang ada dalilan ini contoh girah contoh apa contoh itu mungkin kalau kita sebagai seorang yang pasti dia biasa saja melihat fenomena itu man kulon ngasih tumbuh tunggu itu tepat pak tahu hormati betul saya dengan tiket pesawat juga hormat dengan tiket bis juga masa ngasih sada ndak harusnya lebih lu belum ngaji ngaji yang misalnya ngantuk ngopi bisa ngaji tak elmor tenang, ngaji ngantuk kriminal, kriminal, itu rokok, wer, tak kembali tak menes susu tak, bareng ngaji halaman heron mau kriminalnya kenapa? paham, warganya ditutup gue terlambat, paham biar tahu, ini contoh hero ini contoh kenapa? dan hero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kalau boleh balik matur, ketika para sahabat itu karena tangannya luka karena kakinya luka oleh perang, atau oleh sebab nombor perang. Mereka cemen matur dengan Nabi. Jadi Nabi, diwarai Qur'an, iyang saskum korfum, fakta demes telkoma korfum, wong kafir lu gendo-gendo, iku wani luka. Mau demi ketapi, ketapi. Gue jadi demi pengirahan luka, kamu nge-gerem gak karu. Kulauan sani kiti jamaateng bojoh negara, sani sebagian pun tahan. Gara-gara mandi lem revokasi kulau mangi. Maling ayam, maling tusik, maling mangga, maling pelemoy, maling copet dan sebagainya Setengah papan itu tanggung, ya rakanit ben, katoan cekak nyolong pide Ongkwetri muntah, itu sengok sabat kaknya ben Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang sol Loh kalau kadang ngiai itu Artinya ketid itu bisa makan ke orang ngiai yang ngerti rapati prospeknya abangnya secara basarnya kadang kalau pedih tetapi tapi kalau kita mikir ya bisnis prostitusi rapi prospek, uang ini di londe puluhan tahun kira-kira ya pirang-pirang, istiqomah ya kok gitu jadi ngiai rapati prospek yang rapani istiqomah, uang ini jadi uang nakal uang ini tetap kere, tapi istiqomah kita jadi uang ngelakam mutong Masalah musuh dielontar kita jadi jay mungkin dia musuh ada yang benci menonton latihan nyantet, barang macam-macam. Tapi coba kalau sampai jadi badan narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup sudah gitu. Persaingan antar badan narkoba rawan ditembak rawan ditelikung, Toh berani mereka menantang nyawa berani. Gitu, udah diusul lagi gak dinyali gak dino? Ono Ninjai di udah neraka orang pelor berjuntalike ke neraka lu kurun kurunan, pakai ini Gus, <lulis> <lulis> <laughs> Gara-gara itu tadi, Apu punya tradisi membandingkan wong soleh dengan wong Termasuk ayat paling populer gini, gue. cintaku tak kunut ta alamun, 160 ya alamun, 3 mata alamun. 576 mina gue malah, kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani, masa kita yang bayar 76 mina gue malah, kita harus nyanyi nggak wakal lagi. Flowenya ini teritori, tengah gitu, jamaah ngaji gula. Uang ragleng gaji di 20 begitu mudin, mau kajir kaji nemu tolong ayah paling banter batangnya rupiah. Jangan larang duit parkir. Lah betul semua. Na umur yang rata rotos rotos widak tahun. mau tolong pulau juta. Sampai nabung si dino tolong ayah bu. Sembat untuk tolong pulau Tiga kali tiga sangat pulau bu. Na sa ulan sangat pulau bu. bulan ulan untuk biden. 900. Peng sudah tahun, itu berarti kaya di duit tidak, tidak. di wong buat duit tahun duit berarti regane perhari, mm. Makanya gue sering ya diskusi beberapa. Coba cobalah umat ini rasional Rasio makanya, ya, mandu agama itu harus bilin, Kita harus mandu lewat ilmu, misalnya supaya sifat kikir itu hilang. Katakan, kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang lebih terminal, terong. Wong TV Vision sebagai sponsor lebih mahal timbang uang, apa parkir lebih murah timbang uang, apa kalau gue hitung satu hari itu dua ribu, apa tiga ribu itu seumur dibuat tidak juga nggak nak kasih telomulok juta berarti kasih harganya bisa hari mau seribu lima. ngomong hilangan telomulok juta geger raka rumah. mengajei pangeran telomulok juta berarti zaman peduka rumah jumbang agama per hari hanya seribu lima. ini contoh hero. akhirnya kita malu misalnya malu. aku di mobil harganya samun. aku di rumah harganya samun. jadi agama itu dilatih hero itu lewat perbandingan termasuk perbandingan. Ya, Soleh Soleh gini tuh yang paling minim, paling nihil, di, di mayoritas umat Islam, malah rawan rawan Haji Taubol, Quran, Ubi Roy, plus ke-10 cm, ya, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 tangkota, nopo kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 ya, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan joko teritorial. Kadang kita ditiwong selembut cahemek. Buat dinanya rakarwan sampai awak dibentengi, hihihi dibentengi, cimat, macam. Terus gilo, terus abedip. Iya begini. Ini contoh-contoh giro. -contoh gilo ada dalam konteks apa? Contoh giro. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalian ini tanpa nopo. Imam Ujali pernah cerita di Iqlil ya, di kitab Afatil usilah, cari nanti, kitab Afatil no. usilah ini gue beliau cerita, ada satu perkampungan orang satu kampung tuh soleh semua, gimana kalau siang tuh puasa, kalau malam tu tak tapi di saat itu masih ada nabi, sehingga masih ada waksud, Allah memberi waktu kepada nabi itu, katakan pada penduduk itu bahwa tak ada ridho ke semua mereka nabi itu ngomong soleh udah diri dan dia Nabi itu takut memikirkan, kenapa ya Robbi Dari pengiran, karena gak pernah kepengen Radis Teno ya Islam di seluruh Bumi saya Artinya gak dihirah, jadi gak dihirah Ini pokoknya asik ibadah Ini kampungnya, asik nyaman ini kampungnya Dia gak pernah tertinggung Saat misalnya moro di Solio Misalnya moro kota baru Bumi ini tetap punya pengheran, lu kok pangeran nak disembah? Lu kok ini tetap makan rejik ini pangeran pengheran lu Kurang wajar kan? Harusnya setiap mati Islam punya biro begitu, misalnya kampung sini soleh Kampung Wonokromo soleh, tapi kamu kemana, ada kampung krim mana, kamu berdiri Lu ini lawang lu gak punya bumi ini pengheran, ini lah, lu gak makan ini? Kok pangeran gak diurus ibu? Kita harus punya biro begitu, kemudian lewat biro itu mungkin kita punya keputusan, ya sudah Mungkin prosesnya belum ada yang gak wah Ya sudah saya yang Kalau saya ada mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah Itu namanya punya nopo Hero Kalau orang Amerika saja punya giro untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia maka kita ada punya giro untuk mengislamisasi di seluruh dunia Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru Karena biar tambah lari Masa kita ada ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh Nah ini sing maris sholat kriminal di rumah atau tersigung, bla. Ketika masih ati nging dijadi saudara bangun wong dolen kita wong sholat atau ngembangno kesah. Kusumpah ada kajinerasi tumpu, sholatirasi tumpu. Mana pulau pulang temu dikit gengyaman, tanggung mawon pulau es nadi nyuwong dolen dua sel sel kesalean. Mana pulang pengeun panjang sampai pulau lewu tadi, maju matu tapi penurut lah, mana terlalu sulit. Kamarnya nak wong dolen, nanti saudari cabang kedua liman, atau engkau sholat di ke soleh anul, orang repot oleh gersek, ngerang nung sofai wangil. Maka nung sofai sabong, gue soleh lalu ngerasa jiwalin, harangat takoh. Maka naksib kaktis, gantin ini benumat, umat soleh. Dan biar kami tahu, selama ini kita cukup iktifak soleh, tapi soleh-soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah, karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada Amar Ma'ruf, nahi mungkar. mongkar, ke mana ada Nasrul Islam dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong doli, misalnya wong doli badan narkoba pusat gue cabang di dindi niklak pusat di cabang di dindi Gar pusat di cabang di dindi wong soleh kok gue betutut, bertutut eh. semua zaman tukaran di buju deh bentukaran di si adu adul tawakkal, gue oh, samadunya sementara kere lah malah gue mau di gogo-gogo alasan kere kita miskin mah gak apa-apa, tapi kalau gak bisa berjuang tukaran haram. lalu marah gue tapi kalau karena malas ada bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah Pak saya miskin itu kuat. Kita tak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangisi. Karena harus parah, harus merah. Nah miskin yang tidak berjuang harus lampu merah.